Dan kemudian karena request-nya juga masih manual, mungkin menggunakan set timeout tiap berapa detik kita ambil apa, cek datanya ada yang baru atau enggak gitu kan, akhirnya capek dan nah, muncullah yang uh, teknologi namanya Web Socket. Dengan Web Socket ini tidak kita tidak perlu dari klien tidak perlu meminta data, kita bisa mengirimkan data push data dari server ke klien tanpa harus klien minta. Dan kemudian tetap prosesnya akan dijalankan di sisi klien. Nah, ranahnya si live view ada di antara ini. Jadi, ada web socket dengan nama Phoenix Channel. Kemudian, setiap kali ada klik, maka update-nya akan dikirimkan juga dalam bentuk div atau perubahan perbedaan. Misalkan, buttonnya kayak counter gitu ya, counter dari nol jadi satu yang dikirimkan hanya perubahan yang nol sama satunya aja. Dikirimkan ke browser dengan bantuan JavaScript yang sudah disediakan oleh Phoenix. Kita tidak perlu bersentuhan dengan JavaScript-nya. Oke. Okay.